<laughs> <laughs> Coba ceritakan lagi bagaimana mm -hmm. Jadi kok dari anjing dong Anjingnya dari kecil tuh emang suka ngeliat-ngeliat kayak gitu-gitu dong hantu hantulah gitu dulu bilangnya kan Dari umur berapa tuh? Kalau baru ngehnya tuh kayaknya SMP, SD, SMP lah SMP Pengeliatan uh, kayak gitu terus uh, sering mimpi Mimpinya tuh kayak bisa ngeliat masa depan lah Pas SMP tuh sama SMA pas uh, tsunami dia ya, tuh anggi sekitar dua minggu yang lalu dia tuh udah dimimpikan lah kayak gitu. Tsunami Aceh, Aceh 2004. Iya uh, eh, 2004 tuh masih kelas SMP. Nah. Tapi udah dimimpikan tuh kalau ada mayat banyak gitu di pinggir jalan gitu itu kan. Dua oh, minggu ya? sebelum kejadian uh. tuh itu mimpi terus gitu kah? Uh, mimpi tuh bisa uh, kalau mimpi jadi kenyataan tuh misalnya hari ini mimpi besok mimpi besok mimpi nggak bisa beda beda gitu hmm. mimpinya. Sampailah lah hari itu ternyata. sampai terjadinya hmm. Tum, jadi mimpi masa depan tuh sampai sekarang <laughs> Itulah. tsunami Aceh mimpi ya. apa lagi terus Lion Air jatuh mimpi Sriwijaya 2010, mimpi 2010 itu ya, ya. Uh. Lion Air 2010 nah yang terakhir nih yang, yang pesawat Cina tuh dok jadi saya sempat parno saya tidak mau naik pesawat gitu karena saya dimimpikan sebelumnya tuh cuman gambarannya tuh kayak merah, e, soal putih, ada merah ada kuningnya. Jadi sempat tanggal 7 Maret kemarin sebenarnya saya mau pulang ke Pontianak. Mm -hmm. Cuman karena tante dan dari sana membalik nih, bilang saya naik lion, saya tidak berani dok. Ah, karena saya sudah mimpi kenyata apa mimpi pesawat jatuh lagi nih. Karena sebelumnya e, kebetulan sama gitu kan. Mm -hmm. Sriwijaya yang kemarin tuh mimpi juga. Mimpi juga. Nah terus yang... It, yang itu apa mimpinya? dia tuh di laut. Kalau yang lain tuh meledak di atas Sriwijaya. Yang lain, yang kalau Sriwijaya mau kena masuk di laut. Hmm. -gitu. Jatuh ke laut gitu hmm. ya. Tuh pas di mimpi tuh memang nampak pesawatnya Sriwijaya gitu. Pesawatnya angin, atau itu pesawat apa? Cuman gambarnya itu ada biru, ada merahnya kayak hmm. gitu. Kalau yang lain tuh merahnya doang. Yang lain kan angin setelah lang mama -lang semua berkali-kali sampai ya terus yang Cina, Cina Air kemarin tuh juga mimpi juga. Hmm. Pas ngeliat berita, rupanya Cina Air A itu tuh dasarnya ambil ini kayak ini harus segera rukiah ini tidak bener kayak sampai bikin parno dong, mau pulang pun jadi parno ya mm -hmm. kan lagi udah gue dokter kan empat kali kan mm -hmm. namanya kan baru ketemunya bisa hari ini lah gitu ya kepada nah. allah A ternyata di kompleks sana tuh ada rukiah massal tapi ini tidak bisa kan karena anaknya masih kecil di mana di tangerang oh di sana di tangerang kalau nah, tuh rukiah massal terus minta tolong lah ustaznya bisa nggak preaster gitu dalam rumah gitu hmm. ternyata bisa di Rukiah lah oh udah di Rukiah nih Rukiah di Tangerang nih Tenggarang. kapan tuh hmm. ada apa ya Sabtu minggu tiga minggu yang lalu tiga minggu lalu tuh okay. hmm. sebelum Ramadan ya ya sebelum Ramadan terus uh, bereaksi dong marah-marah gitu kan apa keseruan kalau anting sadar sih dong, nah. Cuma gak bisa ngontrol mulut anjing gitu, gak bisa ngontrol oh. omongan anjing. Setengah gitu. sadar berarti ya. Nah pokoknya mau marah aja sama si ustadznya tuh. Itu hmm. kata ustadznya, kayaknya dari ciri-cirinya ini jenazat, katanya kayak gitu. Katanya ada yang "Itu kan? ciri-ciri jenazat nih, soalnya gak dibuktikan dari kecil gitu." Tapi gak tau lah kan, karena gak gak apa gitu lah. Gak tau dasar saya apa belum, Cuma memang disarankan mesti jika pagi petang gitu-gitu, alhamdulillah. Uh, setelah rupiah yang pertama itu, Anggi udah gak pernah pusing lagi. Sebelum itu, Anggi pusing tiap hari. Dok, tidak ada, tidak ada alasan. Pusing terus, Anggi udah langsung ke pusing, cepat marah, gitu -gitu kan. Suka berantem sama suami gitu segala macam. Terus mimpi tuh hampir tiap malam, Anggi tuh mimpi ketemu sama cowok. Mm -hmm. gitu. Terus pernah mimpi di seludup banteng lah ajar single lah kayak gitu gitu pokoknya banyak hmm. mimpi-mimpi hewan kayak gitu juga kan yeah. nah terus apalagi kalau kalau gitu lagi periode hmm. kalau anggitu periode tuh setiap hari mimpi didatangin cowok kayak gitu loh nah setelah Didatenin tuh apa bersenang-senang gitu kan uh -uh, dia jalan kayak gitu gitu hmm. pernah sampai gini diajak kayak berhubungan suami istri hmm. tapi dalam karena kita nonton Youtube dokter nih, Anggi bilang, di mimpi Anggi bilang, kamu tuh jin. Anggi bilang kayak gitu. Kamu tuh orang lain, terus dia gini, terus dia berubah wujud jadi suami. Asalnya suami kamu, sini lah, yuk kita berhubungan gitu, dok. Hmm. Anggi nah, berubah lagi dalam mimpi itu tuh, karena mikirnya itu suami. Hmm. Kayak gitu. Nah, Alhamdulillah, setelah di Rukia, pusing dan pernah lagi sampai sekarang. Mimpi itu, kemarin mimpi sekali, karena ketiduran gak selalisa sebelumnya dan enggak pernah mimpi lagi. Alhamdulillah sampai sekarang enggak mimpi lagi. Mimpi laki-laki lagi? Heeh, enggak laki lagi. Jadi dari SMP tuh bisa ngelihat jin. Tapi enggak bisa konfirmasi itu jin atau enggak, cuman yang andilnya sih kayak perempuan sama perempuan diin. Maksudnya tuh melihat apa yang orang enggak lihat gitu. Heeh, iya. Sampai sekarang masih? Sekarang masih. Masih ya? Masih. Berarti di rumah ini bisa ngelihat E, ndak, nyata gitu, sekelempat gitu suka, ah, ini ada yang intip-intip, kaya gitu kan ada sekarang ini ada? iya, di dapur kan ada intip-intip ih, intip-intip kan? setelah itu yang penting, cataku sama Allah <laughs> ada yang ikut saya, ndak? ndak, tau ndak coba lihat ndak ada benar ada. tadi waktu saya pakai motor tuh, sampai saya masuk, ada yang ikut saya, ndak? ndak ada, dong benar? Eh, benar coba lihat lagi Nggak ada ada <laughs> ada benar ya udah ada berarti nggak Abis, ada kata mama ini juga <laughs> bapak tuh ada benda pusaka kan? dikasih sama neneknya nenek bapak tuh orang dayak kan dikasih tombak sama kayak pisau gitu, dok ada hmm okay. bentar bentar Bendanya ada di rumah ini ada bentar bentar sabar okay, okay, tenang tenang okay. tenang sabar dulu sama <laughs> Bapak yang tadi? Bukan itu, nah, abang saya, eh, eh? bapak saya, bapak nah, nah, saya. Suami nah. saya Itu tadi abang saya yang besok insyaallah mau rukiah juga ke dokter. Bapak, ini sama ibu ya? Iya. Suami, suami saya udah pisah. Oh, udah pisah. Nah, Cuman ya. bendanya masih di sini. Iya. Oh. Entar lu tangkar. Jadi selain bisa ngelihat ngelihat makhluk-makhluk gaib, mm -hmm. sering dimimpikan kejadian masa depan. Mm -hmm. Kejadian masa depannya itu hanya musibah. Enggak. Kalau Anggi, otong di satu tempat juga gitu, dilihatin. Gitu. Hmm. Hmm, terus, lagi ya? Kebanyakan gitu, kalau misalnya Anggi, pas SD tuh, Anggi pernah mimpi datang ke sekolah SMP Anggi gitu. Belajar main, kalau gitu belum pernah. Belum pernah ke sana sebelumnya, belum pernah ke SMP sebelumnya. Nah, pas juga gitu, misalnya gak pergi ke satu tempat juga, pas, nanti beneran datang itu Pertama mikirnya, kayak nih saya pernah pas masih kecil anggini nulis di diari dok hmm. hari ini mimpi apa gitu tapi benar-benar terjadi yang di diari itu gitu hmm. kayak gitu sih ini yang kita mau rukia nih ada mimpinya, mimpinya. ada ndak gimana oh, kita mau ada, rukia nih ada. ada bisa tahu apa bisa tahu karakter orang walaupun bisa tahu bisa. itu dia tuh kayak ad, ada bisikan atau atau kita niatkan enggak, kayak asal so, tiba-tiba tahu aja dokter gitu hmm. kalau kayak kita ketemu nih langsung ada gitu? enggak <laughs> tahu Anggi duduk, kan ada? ada, gitu oh ini dokter Indra nih, orangnya gini kayak gitu? kalau Anggi menurut Indra ini kan karena udah sering lihat uh, di Youtube sama itu kan sama follow instagram Dr. Indra, jadi ya mungkin Anggi taunya juga bisa karena sering liat dokter hmm. gitu membaca karakternya lah, kayak hmm. itu hmm. Kebiasaan. Tapi kalau orang yang baru kenal, baru melihat pertama kali itu bisa tahu, oh dia orangnya ini nih sombongnya. Cuman kayak tahu aja gitu, enggak yang diniatkan oh, mau oleh dia hmm. gitu. Bisa langsung gitu ya. Bisa, bisa ngobatin orang berarti ini. Hmm. Sempat saya tuh mikir kayak gitu, Dok. Hmm. Pas yang kejadian lain sama Sriwijaya tuh. Karena dua kali berturut-turut kan kok tempat pesawat terus, terus kok benar gitu. Semua kayak ada rasa sombong gitu dong. Hmm. Wih, tau nih, bisa tau masa nah, depan gitu. Sampai suami satu bilang, oh, "Kamu jadi laga yang kayak gitu kan?" Sampai ini sombong, nah, enggak, eh, kan, memang dikasih mimpi kayak gitu. Gimana, gak jadi kenyataan gitu, bilang kayak gitu kan? Nah, sempat merasa kayak gitu, tapi pas udah tau itu ternyata... Pas udah tau, oh, iya, itu dia benar. benar oh, jadinya itu, akhirnya oh, nggak bisa nih, gak diteruskan. Jadinya kayak kita lebih percaya sama mimpi, kan? Udah ya, kenyataan. Kenapa? Agak demam. Oh. Sudah dikasih obat. Eh, anaknya berapa, Bu? Tiga. Tiga. Anggi yang terakhir. Musuh. Ini abang yang kedua. Kedua. Ya, yang di atasnya? Nomor dua di Jakarta masih. Laki-laki juga. Perempuan. perempuan. Ini udah nikah belum? Udah. Yang perempuan? Udah semua udah nikah. pak Enggak ada halangan menikah ya? Nggak lama baru nikah gitu ke anak-anak ibu? tidak ada, ada. ya. Ada. Punya anak juga tidak ada masalah ya. Nggak, Dua anak ibu ini punya kemampuan kayak Anggi juga? Kalau Mbak masih masih kakak, masih, kakak, masih kakak tuh pas masih gadis tuh masih tidur sama-sama kan. Jadi kalau apa yang Anggi mimpikan tuh kakak mimpi juga, Dok. Gitu. Jadi pernah kejadiannya gini, Anggi nih mimpi dikejar sama perempuan mukanya itu jelek, kok mm -hmm. dicekek tiba-tiba anggi terbangun dari mimpi anggi karena kakak anggi teriak anggi tanya kan mbak ngapain teriak itu mbak ini kan mimpi tak mimpi hantu ada perempuan maunya mau ngejar-ngejar terbangun pas bangun ngelihat ada perempuan benaran maunya kayak anggi di kamar ini malah itu di mimpi saya dok gitu berarti malunya satu sebenarnya pas kakaknya udah di sana dia ndak jarang jarang mimpi gitu mengikut ke anggi berarti bu Oke okay, jadi dari dari jalur bapak mungkin nih benda pusaka itu apa mata tombak? Ya sama tombak-tombaknya oh. sama kayak kresan sudah gitu itu tapi tahu pernah nanya sama bapak tuh gini kan terus ani juga sama pernah mimpinya sama, sama kakak nih gini pernah mimpi di tangga atas tempat jemuran ada perempuan badannya besar sekali sayapnya lebar sekali nongkrong di atas rupanya ambil cerita sama kakak kakak kakaknya bilang, ih mbak nikah juga pernah mimpi kaya gitu dek Ketika mbak Nika, gitu kan, terus bapak, waktu gitu, bapak masih sama mama kan Bapak gitu ngomong gini, oh ndak tau saya takut, itu tuh Nek Anjang Nek Anjang tuh neneknya bapak, yang orang Dayak itu Nah dia tuh udah jagetan rumah kita, gitu ngomongnya Nah gitu kurang lebihnya Oke okay. Pisahnya kapan bu? Juari pun Udah tahun. 4 tahun? 2018, ya, udah ya. ya. 2018 Lepasnya Itu Benda pusakanya mau dibawa lagi enggak? Enggak, <tose> enggak, enggak, enggak, enggak, sempat bilang, udah lama, bapak kan enggak banyak balik lagi, dah musnah tanya, mama tuh takut, dok, Mama, mau megangnya. Saya enggak mau megang-megang, mega, atau mama, ngomong oh, gitu. Iya. ya artinya kalau itu kita musnahkan, Insya Allah enggak bermasalah ya. Insya <tose> Allah enggak. Tahu nanti bapaknya datang, ini mana nih, <tose> <tose> <tose> kok enggak ada. Ya? Buka dan musnah anak sepanjang, enggak, enggak, <tose> enggak, <tose> enggak. Ya udah. Ehm... Uh, ya udah kalau gitu bawa ke sini mau tampilkan panjang sekali, kayunya nih, tombaknya. Ini, ya? ini dari Daya, ya Bu? Ya, Daya, ya, Apa yang dirasakan sekarang? Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Ya, yes saja. Oke, okay. <tuh> ayo kita mulai. Bismillah. Ini sekalian lah ya, sekalian nunggu ini. Insya <tuh> Ya, oundu bilahi mina shaitani rajin wa annahu kana rijalun rijalu minal ins ya'uduna oundu na biri minal <tell> jinni Fazaduhum zadu wa ya uma yashuru humjamni a ya maasharal jinni ukadis taksertu minal ins wa qala da awulia uhum minal ins. Rabbana ba'duna bi baghdhu wa balaghna ajalana laddi ajal talana. Qalannana ru'mas wa kum khali dinafha, illa ma sha'Allah. Inna Rabbak hakimun alim. Bara'atum min Allahi wa rasulihil laddina ahdum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahiya wa mamati rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وعن أول المسلمين وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأنه كان رجال من الإنس يعودون ب من الجن فزادهم رهقا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا الجن الْجِنِّ قَدِ من الإنس الْإِنسِ وَقَالَ من الإنس الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّذِينَ أَحَدُّوا apa yang dirasakan pengen marah badannya rasa membesar. Saya mau dikontrol. Ya udah. Gini, kamu ada di badan ini kan? Hari ini atas izin Allah kami ingin memutuskan perjanjian kamu dengan leluhur ana ini supaya kamu tidak lagi mengikuti dia. Kalau kamu tinggal ibadahnya, silakan pergi. Silakan keluar. Tidak usah mengikuti lagi. Keluar dari badan ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Baratum min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin beratum min Allahi wa rasulihi lladina hatu min al-musyrikin Baratun min Allahi wa rasulihi lladina hatu min al-musyrikin Baratun min Allahi wa rasulihi lladina hatu min al-musyrikin wa rasulihi lladina hatu min al-musyrikin wa rasulihi dia mau ngambil alih kesadaran kak? Oke, okay. Anggi, na mau kesurupan kan? Oke, okay. coba, uh, coba lihat di pikirannya, di pikiran Anggi, dia tuh berasal dari sini bukan, dari benda ini bukan? Tombak. Dia berasal dari tombak ini, kalau ini? Oh, dia berasal dari tombak ini, ya udah. Oke, okay. tetap sadar ya. Kita putuskan ikatannya, insya Allah. A'udhu Billahi من الشيطان الرجيم Wa Annahu رجال من Minal Ins Ya'udhuna Birijali Minal Jini Fazaduhum Rahakaf Wa Yawma Yahshuruhum Jami'aan Ya Ma'ashara Al-Jini Qadis Takthartum Minal Ins Wa Qala Awliya'uhum Minal Ins Rabbana Ba'duna Biba'din Wa Balaghna Ajalana al Lana Qala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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم مَّرُوبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتًا بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ <laughs> <laughs> وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا apa yang dirasakan pengen ngusir, ngusir saya. Apa yang dilihat di pikirannya? Hutan. Hutan. Apalagi? Gunung kah itu? Hutan aja. Coba tanya dia di ke tempat tempat asalnya. coba lagi ada rumah kayu rumah kayu diut rumah panggung uh, rumah, rumah dukunnya tanya dia Itu dukun itu dukun yang masukkan dia ke tombak ini kah tanya kayak gitu yang hmm. anggi lihat cuma kayak neneknya dia bersu bersiri sambil ketawa-tawa ke arah anggi. Oke Okay. Saya tawarkan untuk Masuk Islam Mau gak kamu terima Islam? AHEH KALU! Setepakali Udah bu Nggak apa-apa Kamu yang ada di tomba ini? Iya AHEH kau datang sini Bu Tenang Nggak, sah, nggak. Bukan, dia, bukan dia Bahasa Indonesia bisa? AHEH Nama saya Indra Saya diminta oleh dia Tasijin Allah untuk membantunya membersihkan badannya. Saya ini dari leluhurnya. Nah, kamu dari luhurnya ya. Tugasnya? Saya menjaga. Menjaga ya pasti, pasti ngomongnya kayak gitu. Menjaga. Sudah lama. Apa? Udah lama. Iya, dari dia kecil itu. Ya. Kamu? Pak dari neneknya, dari kakek semasa yang jaga. Oh kamu menjaga turun temurun. Ya. Hanya dia diakah anak ibu ini yang kamu jaga? Kakak sama abangnya ndak kamu jaga? Kakak, abangnya bukan anak dia, abangnya tuh bukan anak dia, bukan anak keluarga saya. Oke, okay, oke, okay. ya udah. Gini, <laughs> dia ndak ingin kamu ada di badannya. Terus? Itu. Dan memang tugas kamu itu seharusnya bukan seperti ini Kamu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Kamu kafir kan? Makanya Saya sini ini bukan untuk menantang atau Atau untuk merendahkan kamu, tidak nah, Kalau Darullah kita bertemu nih nah, Saya biasanya akan mengajak bangsa kamu ini untuk masuk Islam Bukan mau diajak ke lain, ndak? Saya tidak punya kemampuan. Saya sudah tahu, ya. Udah, tahu, kamu mau saya jelaskan dulu tentang Islam atau kamu? Karena kamu udah tahu dan mengikuti saya selama ini, kamu mau langsung terima Islam? Tidak, tidak. tidak. Kenapa saya minta Islam? Iya, ya Itu karena kamu bukan Islam, itu makanya mau diajak ke Islam. Saya sudah lahir ribuan tahun di sini. <yuk>, Oke okay. Udah lama kan, jaga turun temur Sakti kah kamu? sakti Sakti, usia udah tua Itu luar biasa, itu bagus Lebih bagus lagi Kalau kekuatan, kemampuan itu Kamu dalam keadaan muslim Masuk Islam itu bukan suatu kehinaan Bukan suatu kekalahan Malah kamu jadi mulia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 Allah nur s wal Allah wal Allah Itu sendiri ya. Eh, main takut dia Mau terima Islam? Kamu dikasih apa sih? Untuk menjaga keturunannya ini? Hah? Darah? Darah apa? Darah manusia? Zaman dulu itu Dari tombak ini Apa orangnya dibunuh gitu? Hah? Oh dilukai pakai tombak ini Buat kamu gitu? Oh, kasih darah Kuat lah berarti Dapat darah ya? Yes, kuat Kalau jin dikasih darah tuh kuat Kamu ndak diikat ke di bulan Ramadan ini? Enggak. Nda diikat ya? Ada yang diikat bangsa kamu? Ada, kan? ada Ada, ada pemimpin-pemimpinnya kan? ngasih <laughs> Ya udah. Oke, okay, ayo kita mulai dari darahnya. Kita batalkan, insya Allah. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ تعليق وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ الخنزير وما لغير الله بحري ما تعليق ملمات تودمو الخنزير وما أحلى لغير الله بحري ما تعليق ملمات تودمو الخنزير وما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 Qul inna salati wa nusuki wa, wa rabbil alamin la syarika lahu umirtu wa ana umir muslimin Qul inna salati wa nusuki wa, wa rabbil alamin la syarika lahu umirtu wa ana muslimin Kau manggil bantuan. Hah? Oh, ini. Keluarkan ilmunya. hal bantuan ya. Qul lim ta'alaikumul maytatu wad damu walahmul khinzir wa ma uhillu ghayril lahi bi harimat 'alaikumul maytatu wad damu walahmul khinzir wa ma uhillu ghayril lahi bi harimat 'alaikumul maytatu wad ولحم الخنزير وما حلال غير الله بحرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما حلال غير الله بحرمة عليكم الميتة ولحم الخنزير وما غير الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما حلال غير الله ب Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan keluarga ini, insya Allah. Kamu kenapa? Kok kamu jadi lemah? Hah? Itu kayak yang kamu khawatirkan. Makanya gini, dengar kan? Kamu ikut sama masuk Islam. Setelah masuk Islam, tugas kamu itu beribadah kepada Allah. Gimana kamu beribadah, sedangkan kamu belum tahu caranya, kan? Makanya kamu harus belajar. Nah, kamu belajar itu Sudah, per lihat, sudah lihat dari dia, sudah lihat sama kamu. Ya, naik turun, naik turun, naik turun gitu-gitu aja. Oh, sudah lihat, nah, setelah masuk Islam, nanti kamu pergi ke masjid. Tuh, ke masjid di Bisa, nih, sini, nih, apa namanya? Al Hadi itu, Danau Sentarum kan? Kamu pergi ke sana, bergabung dengan bangsa kamu, sesama jin Muslim, beri ikut mereka beribadah kepada Allah, belajar tentang Islam lebih dalam dengan mereka. Jadi kamu tidak tidak perlu pusing mahu tinggal di mana. Kalau kamu sudah masuk Islam, Allah akan memberi kamu rezeki. Allah akan memberi kamu rezeki. Wa Alla wistaqamu ala tariqatil asqainahumma anqadaka tuh Allah akan beri kamu rezeki di dunia ini nanti di akhirat ini balasannya wa <tuh> amanu Minha min Qalu min qabl. Itu balasannya kalau kamu beriman kepada Allah masuk surga dapat istana kebun-kebun makanan minuman pelayan-pelayan segala macam kenikmatan di dunia ini pun, kalau kamu sudah jadi jin muslim, Allah akan menjamin rezeki kamu, tidak usah khawatir. Nanti tidak makan darah lagi, tidak makan darah, tidak makan, makan bangkai, tidak makan kotoran. Makan apa? Nanti segala tulang yang dimakan manusia, yang binatang itu disembelih atas nama Allah. Jadi setiap tulang ayam yang bekas orang makan itu, di dunia kamu ada dagingnya, itu enak, bagus itu buat kamu. Jadi, tidak lagi makan kotoran, makan darah, makan bangkai, makan babi. Tidak lagi kayak gitu. Terus, kamu akan jadi mulia. Akan jadi mulia. Masuk Islam itu jadi mulia. Ayo kita masuk Islam. Tapi saya mau sama anak ini. Itu tidak boleh. Itu adalah pelanggaran. Itu adalah pelanggaran. Saya tahu kamu sudah nyaman di badannya. Kan dapat tempat tinggal, dapat makan gratis. Dah, itu okay. udahlah, itu kesalahan yang lalu ya. Oke, okay. sekarang nih kita perbaiki ke depannya. Saya datang ke sini ngajak kamu baik-baik nih, supaya kamu baik. Jadi, makhluk yang yang bagus, yang baik, yang beriman kepada Allah, makhluk yang mulia. Ada, Allah akan berikan kamu pasangan dari bangsa kamu sendiri. Dengarkan ini. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مَوَدَّةً إِنَّ فِي لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Pasangan dari jenis kamu sendiri, dari bangsa kamu sendiri Kalau kamu Muslim, bagus-bagus Bukan kayak kunti, kayak wewe gombel itu Bagus-bagus Yang muslim itu biasanya Ayo ah, ikut saya masuk islam Ayo Gimana lagi cara meyakinkan kamu Apa yang masih membuat kamu ragu Kamu mengikuti iblis ya selama ini Ya Iya kan Iblis itu di hari kiamat akan mengkhianati kalian. Dia hanya menipu kalian di dunia ini. Dengarkan ini. Wa kalas syaitanul amma qudiyal amru inna allah wa ada kum wa ada al-haq wa waadtukum faakhlf tukum wa ma kana liyaleikum min sultan illa andaatukum faistajab tumli, فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم Ma ana bi musyriqikum wa ma antum bi musyriqhi Inni kafartu bima asyrak tumuni min qabl Inna zhalimina lahum azabun alim Udah ada belum yang ngasih tahu kamu tentang ini? Sudah pernah ada yang ngasih tahu kamu tentang ini belum? Dia? Badan ini? Hmm. Sering nonton itu ya? Video saya ya? Nah, ya makanya, kamu ini udah paham sebenarnya. Cuman kamu ini aja sih gengsi kan? Makanya saya bilang, masuk Islam itu bukan berarti kamu tunduk dengan saya, tidak. Bukan berarti kamu kalah dari saya, tidak. Tugas saya itu untuk mengajak bukan menaklukkan. Saya tidak mengalahkan bangsa kalian, tidak. Bukan menaklukkan kamu. Saya mengajak masuk Islam itu aja. Dia siapa yang, yang menjaga kami adalah Allah. Allah Waliladina amanu, nur. Allah yang menjaga. Orang, Orang yang beriman. Termasuk kamu loh. Kamu kalau sudah beriman, yang menjaga kamu adalah Allah. Oke? Okay. Nah, ikut sama masuk Islam. Ya Allah berilah dia hidayah Ya Allah, ihdina syiratul mustaqim, ihdina syiratul mustaqim, ihdina syiratul mustaqim, ihdina syiratul mustaqim, ihdina syiratul mustaqim. Oke, okay. mau ucapkan syahadat? Ikuti saya. Alhamdulillah. Ashhadu Allah uh. Ilaha uh. Illallah uh. Illallah, uh. illallah uh. Wa ashadu uh. Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah, selamat datang ke dalam Islam Tanya. apa yang dirasakan capek oke okay. okay, dah alhamdulillah kamu udah masuk Islam sekarang keluar dari badannya pergi ke majelis Al Hadi itu di danau Sentarum ya taruh taruh depannya Yuk, Subhanallah di Biyadihi malaku wa turja'un. Alhamdulillah. <tuh> Sasu turja Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Masih berat tak sebelah kirinya? Udah hilang. Berdebar-debar. Masih benci dengan saya? Enggak apa, kayak bingung. Tadi saya keluar, dong Kenapa saya keluar? Maksudnya, saya lihat dokter sama Mama. Saya nggak bisa di sintetik. Saya keluar, saya lihat. Saya, saya disitu. Oke, okay. oh, yang tadi itu dia minjem badannya. Saya lihatnya, tapi dari situ. Nah, di <laughs> situ merogoh sukma, <laughs> meraga sukma. <laughs> Kayaknya ini ya, apa powernya besar ini? Makhluknya ibu, terasa gak tadi, Bu? Waktu dia masuk, waktu dia hadir, oh ini merinding sih merinding dulu oh. ya. Itu bisa saya lihat tombak ini buat ngelawan, buat ngelawan penjajah. Hmm yang bawa nih orang-orang gak pakai baju awalnya. Heeh. Mm -mm. Itu yang saya lihat awal-awal Tadi itu. Heeh. Mm ini -mm. gitu. Apa yang dirasakan sekarang? E, uh, berdetak ada enggak? Cuma kayak kayak bergetar enggak? Oke, okay, kita cek lagi ya. <tuh> cek lagi. Masih ada gambaran-gambaran lagi enggak? gambaran nenek itu. Masih. Nenek itu. <tuh> Oke, okay. ayo kita cek Bismillah. <messi> <messi> masih adakah yang kafir di badan ini? <messi> فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ دَكَوْ وَخَرَّمُ <سَصَعِقَة> Kamu? Kenapa <laughs> Kira <keserupan. laughs> <Senggak>. Kenapa <dok? laughs> Apa yang dirasakan? Deg-degan? Dug Ya yang masih ada kita putuskan perjanjiannya insya Allah minallahi <tuh> wa rasulihi ladina ahadtu minal musyrikin. Baratu wa rasulihi ladina ahadtu minal musyrikin baratun minallahi wa rasulihi ladinahu hadsun minal musyrikin baratun minallahi wa rasulihi ladinahu hadsun minal musyrikin baratun minallahi wa rasulihi ladinahu hadsun minal musyrikin subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in şey wa ilayhi turja'un subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in şey wa ilayhi turja'un Ya, dua semuanya Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'u Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'u Bismillahirrahmanirrahim jolak kan. Itu penerik ini jolok. Itu bahasa. Jolak kan itu. Enggak, pakai itu aja. Iya. Oh iya itu. Lebih ringan? Masih berdebar enggak? Masih? Tidak Masih ada rasa berat di badannya? Kepala? Ada rasa panas? Tidak Oke okay. Ada gergaji, Bu? Nggak tahu? Tidak Masih Pinjam itu Ya Allah, Salsubahkan Aladhi biadhihi malaku tu kulishai Iwa ilaihi turjong. Salsubahkan Aladhi biadhihi malaku tu kulishai Iwa ilaihi turjong. Keluar yang tertahan di lahan. Ya, keluar, semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar Ya, keluar Subhanallah subahana alladhi liyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turu Lupa, okay. yeah. Ada darah hmm. Ya hmm. udah, alhamdulillah. Selanjutnya kita musnahkan pusakanya.